Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan merangkum film dari negeri Asia, dari benua Asia Dari negeri yang disebut negeri gajah putih Tahu kan negeri gajah putih? Dia ya, Thailand Ternyata Thailand punya film-film yang gak kalah bagus dari negara-negara Asia lain Termasuk dari Indonesia, lumayan bagus lah Film yang akan kita rangkum ini berjudul One Day yang dirilis tahun 2016, film ini bergenre drama romantis, tapi ada unsur komedinya juga, dan di akhir cerita justru mengandung bawang merah, bawang putih, ya, ya menitikan air mata. Oke, okay, buat kamu yang belum subscribe bisa subscribe dulu, makasih kalau udah subscribe, dan kalau udah subscribe bisa di like. Oke, okay? makasih ya, jempol buat kalian. kisah ada seorang cowok yang tampang dan penampilannya biasa-biasa aja bekerja di sebuah perusahaan namanya Tanon Food dia bekerja di bagian IT namanya Den Chai, yang diperankan oleh aktor terkenal Thailand yaitu Chan Tavid dan karena Cooper no Lab, atau apalah namanya ya kehadirannya di kantor itu tidak dianggap ada kecuali buat benerin hal-hal yang berhubungan dengan komputer temannya pun enggak banyak Paling yang satu bagian aja di kantornya. Pas ada cewek yang ngajak janjian pun ternyata cuma nawarin barang dan disuruh join ikut MLM. Hingga di suatu hari, si Denchai disuruh ngebenerin printer punya karyawan baru di bagian marketing. Ternyata orangnya cantik, ramah, dan murah senyum. Namanya Nui, yang diperankan oleh Mi Unita. Nah berkat film ini, dia dan pemeran Denchai mendapatkan penghargaan The Best Artist di ajang film bergensi Thailand. Sinoi ini saking ramahnya, tahu nama lengkapnya Den Chai. walaupun dia nyontek di ID cardnya. Tapi ini cukup membuat dirinya GR luar biasa. Nui ini selain cantik juga mampu menyenangkan semua orang. Pokoknya idola banget deh di kantor itu. Bahkan bos yang bernama Top naksir berat sama Doi. Top inilah yang punya perusahaan itu. Selain tajir, bosnya ini juga ganteng dan bisa memikat hati Sinoi. Semenjak kejadian nyervis printer, si jadi penggemar nomor satu si Nui. Hingga suatu saat, di pesta pergantian tahun, bosnya mengumumkan kalau perusahaan akan memberi hadiah tour ke Hokkaido, Jepang untuk semua karyawan. Karena berkat semua karyawan, target perusahaan tahun itu tercapai. Padahal, cara ini salah satu cara memikat hati Nui yang sangat mendambakan liburan ke festival salju di Jepang. Singkat cerita, saat liburan di Jepang ini, misi si bosnya untuk mendekati Nui berhasil. Dia akan mengajaknya menikah dan sekembalinya dari liburan dia berjanji akan menceraikan istrinya si Nui pun terlena dengan kesungguhan hati bosnya ini ternyata tanpa diduga istri dan anaknya si bos ini menyusul ke tempat liburan bahkan istrinya ini bercerita di depan karyawan bahwa ia sedang hamil anak kedua Noi yang mendengar kabar berita ini pun kecewa dan terluka si Chai, yang merupakan pengagum rahasia ini pun merasa kasihan dengan keadaan itu tapi goma apa tuh cuma lalat doang gitu katanya ya. nah saat liburan berakhir semua karyawan bersiap pulang dan menuju bandara, bosnya pun pergi dari hotel bareng istri dan anaknya buat memperpanjang liburan di kota lain. Tapi si nggak terlihat naik ke atas bis, maka si Den Chai turun lagi dari bis dan nyari si Nui. Ternyata si Nui memang masih di hotel dan memilih menyendiri. Kelihatan hatinya terluka. Si Denca yang peduli sama cewek pujaannya ini pun mengikuti kemanapun si Noe pergi, hingga di suatu bukit Nui terlihat terjun dengan sepatu skinya Denca yang curiga sama gerak-geriknya. Sampai jatuh bangun, berusaha mengejarnya, dan Sinui si pun menghilang. Bahkan, dicari ke sana kemari pun gak ketemu. Dia pun sempat minta bantuan regu penolong buat nyari Nui. Sampai malam, pencarian berlangsung dan baru ketemu. Kondisinya pingsan di tengah badai salju, dibawa Nui ke rumah sakit. Dan dari gejalanya, Sinui si ini mengalami TGE (Singkatan dari Transient Global Amnesia), yaitu kehilangan ingatan sementara. Ingatan jangka panjangnya tetap ada, tapi ingatan jangka pendeknya hilang, tetapi kabar baiknya ingatan yang hilang itu akan terjadi hanya dalam satu hari, karena keesokan harinya ingatannya akan kembali sembuh, tetapi ia akan melupakan kejadian pada satu hari itu, Noi hanya dirawat beberapa jam di rumah sakit dan kaget karena tahun itu adalah tahun 2016. Seingatnya itu masih tahun 2012. Berarti memori ingatannya hilang selama 4 tahun terakhir. Denchai berusaha agar ingatannya kembali dengan memperlihatkan foto-foto dan mengatakan bahwa mereka saat itu sedang liburan bersama teman-teman kantor mereka. Tetapi Nui tetap tidak ingat. Nui pun meminta agar diantarkan ke hotel untuk bertemu teman-teman mereka. Tapi Denchai bilang teman-teman mereka sudah pulang ke Thailand. Noi pun bingung, kenapa cuma tinggal mereka berdua. Akhirnya kesempatan inilah yang digunakan Denchai untuk mengakui bahwa dia adalah pacar Noi yang bernama Top. Dan mereka memperpanjang liburan untuk jalan-jalan berdua. Noi pun nggak percaya begitu aja pengakuan si Denchai. Dan pembuktian-pembuktian pun akhirnya berlangsung secara lucu. Denchai menggunakan ilmu cocok logi supaya Noi percaya. Tetapi tetap aja si Nui gak percaya Den Chai ngajak Nui ini buat ke festival salju yang selama ini dia dambakan Tapi si Nui ini gak mau Lebih baik dia istirahat aja di hotel Tapi Den Chai yang maksa kalau hari itu hari terakhir festival salju malah dimarahi oleh Nui Saking gak percayanya kalau mereka pacaran Nui terus aja marah Dan bilang seandainya memang benar mereka pacaran Lebih baik hari itu mereka putus Hilang ingatan aja udah buruk Ditambah kenyataan punya pacar macam kayak lu, kata si Noi. Dan si Chai langsung hancur hatinya dan nyebrang jalan tanpa tengok kanan-kiri dan hampir ketabrak mobil. Tapi Noi menyadari kata-katanya yang terlalu kasar. Keadaan mulai mencair saat mereka makan sushi. Akhirnya, Noi memutuskan mau pergi ke festival salju dan mulai terkesan sama perhatian dan kesabaran si Nui pun bertanya, kenapa Den Chai kalau ngomong gak mau natap matanya? Si Den Chai pun bilang, itu udah kebiasaannya dari kecil. Maka Nui menyuruh menatap matanya selama satu menit. dan Chai pun menolak. Wah anjay banget yang si Den Chai ini, malu-malu gitu. Padahal kan itu cewek pujaan ya kan ya. Tapi si Nui ini terus maksa. Akhirnya Den Chai pun mau menatap mata. Nah, mungkin baper gak sih? Nui pun bertanya. Kenapa dia bisa pacaran sama Dencai? Dencai pun menceritakan apa yang dilakukannya di kantor buat mencari perhatian Sinoi. Noi pun terkesan dengan perhatian Dencai. Mereka pun mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di peta tujuan wisata. Saat akan mengunjungi tempat terakhir festival salju, ternyata terhalang badai yang membuat kereta tidak bisa beroperasi. Mereka terjebak di sebuah minimarket stasiun. Disitulah Dencai mengungkapkan perasaannya lagi pada Noi yang membuatnya terkesan merasa perhatian dan kesungguhan Dencai Nui pun merasakan jatuh cinta yang sebenarnya pada Dencai mereka pun akhirnya jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama saat ingin pulang ke hotel mereka melihat sebuah gereja mereka pun iseng mampir masuk ke dalamnya dan Dencai pun mengajak Nui menikah Nui awalnya ragu kenapa mendadak seperti itu kan belum ada persiapan tapi Nui pun akhirnya menerimanya Tentu, hal ini ya hanya candaan mereka aja. Ya, cincinnya pun hanya dari permen, tapi hal ini menggambarkan bahwa Nui telah mencintai Denchai. Mereka pun kembali ke kamar hotel. Nui pun meminta Denchai untuk menciumnya. Nui menyangka bahwa mereka sudah pernah melakukan hal yang lebih sebelumnya. Dibukalah kancing bajunya, tetapi Den Chai bukanlah bukan lelaki nakal yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hati nuraninya menolak melakukan hal yang terlalu jauh dengan Nui, justru ia tersadar karena telah membohongi Nui. Dancai pun akhirnya mengakui bahwa ia bukanlah pacarnu yang bernama Top, ia hanyalah penggemar rahasia yang bekerja satu kantor dengannya. Nui pun kaget mendengarnya. Dancai bilang bahwa hari itu adalah kesempatan satu-satunya ia bisa dekat dengan Nui. Saat Nui kehilangan ingatannya dalam satu hari, Nui pun marah dan melempar tasnya si Den Chai keluar dari jendela dan menyuruhnya pergi. Nui pun memeriksa handphonenya dan melihat kembali foto-fotonya Lewat bayangan di kacamatanya, memang jelas bukan Den Chai yang memotret dirinya saat jalan-jalan Saat melihat di Facebooknya, memang Nui lebih dekat dengan seseorang Tapi bukanlah Den Chai. Jadi ia menyimpulkan, laki-laki yang bersamanya itu adalah Top Ia pun mencari kontak teleponnya dan menemukan nama yang bertanda Love Maka di teleponnya nomor itu Dan di seberang sana dijawab oleh Top tapi ia berpura-pura menjawab tentang masalah pekerjaan, dan tiba-tiba ada suara anak kecil yang meminta ayahnya untuk menemaninya tidur. dan Telepon itu pun terputus. Nui pun segera keluar kamar dan mencari Dencai. Ia menemukan Dencai sedang memunguti barang-barangnya dari tasnya yang tadi dilempar keluar dari jendela. Nui mendesak Dencai untuk memberitahunya apakah dirinya adalah wanita simpanan yang si Top. Dencai pun menjawab "iya", dan Nui pun tahu keadaannya itu. Bahkan Dencai pun menceritakan jika Noi berupaya bunuh diri Karena mengetahui kalau istri si Top sedang hamil anak kedua Dan gak mungkin bercerai Itulah kenapa ia kehilangan ingatannya Noi pun menangis dan gak menyangka kalau dirinya adalah perusak rumah tangga orang Mereka pun mulai bicara dari hati ke hati Bukan lagi sebagai Dencai yang berpura-pura jadi pacar Noi Tapi sebagai Dencai yang sesungguhnya Ia pernah berdoa supaya bisa menjadi pacar Noi walau satu hari Walaupun besok Nui akan melupakannya, tapi biarlah dia yang akan terus mengingatnya. Nui terkesan dengan ketulusan Dencai dan merasakan hari ini adalah hari terbaiknya. Nui pun memutuskan hubungannya dengan Top lewat SMS, tapi Dencai memprotesnya karena saat ingatan Nui sudah kembali, ia akan menyesalinya. Nui pun balik memprotes, kalau besok Dencai harus mengingatkannya tentang kejadian hari itu, tapi Dencai bilang bahwa hari ini adalah sebuah kebohongan. Kebenarannya adalah bahwa Nui tetap akan menganggapnya sebagai orang lain, sebagai laki-laki yang akan diabaikan oleh Nui seperti hari yang lalu. Nui pun membuat video di handphonenya agar besok bisa dilihat saat ingatannya sudah kembali, bahwa ada seorang lelaki yang mencintainya lebih dari apapun dan ia harus memberinya kesempatan. Dan Jai pun bilang hal itu percuma, ia adalah lelaki yang menakutkan, yang akan dihindari oleh Nui walau hanya bersama di dalam satu lift. Tapi ini berjanji tidak akan seperti itu Cukup datang dan perlihatkan saja video itu Dan dia akan ingat bahwa mereka saling mencintai Dencai harus berjanji besok cukup datang padanya untuk menonton video itu Mereka pun menghabiskan malam itu duduk berdua hingga pagi Dan akhirnya Noi pun tertidur di pelukan Dencai Lalu ia memindahkannya ke tempat tidur dan meninggalkan Noi tidur sendiri di kamarnya Nui pun bangun dari tidurnya dan bersiap untuk meninggalkan hotel Ia sempat bertanya ke resepsionis kenapa dirinya sudah berada di hotel Resepsionis hanya tahu bahwa Nui kemarin kecelakaan main ski Dan diantarkan oleh temannya Tapi Nui merasa dari kemarin dirinya hanya sendirian Bis pun akhirnya membawa mereka untuk ke airport Dan Dencai duduk jauh di belakang Nui dan hanya meratapi kesendiriannya lagi, karena Nui sudah pulih. Shin kembali ke suasana kantor. Liburan sudah berakhir dan Nui bekerja seperti biasa. Si Joy temannya meminta foto-foto saat liburan di Jepang pada Nui. Tetapi karena tidak ada kabel data, maka Nui ke ruang IT untuk meminjam. Karyawan di bagian IT meminta maaf agar Nui mencari kabel data sendiri di meja Denchai. Mereka semua sedang sibuk karena Dencai hari itu sudah tidak bekerja lagi. Saat melihat foto-foto ini, Nui dan temannya heran. Karena ada satu video saat Nui mengunjungi malam terakhir festival salju. Padahal tadi Nui bilang dia tidak kemana-mana. Nui pun bingung kenapa dia ada di video itu dan bersama siapa. Nah saat terus menonton video, meneteslah air matanya. Tiba-tiba Top datang dan kembali mendekati Nui. Tapi Nui menghindar dan meninggalkannya. Lalu kemanakah video yang dibuat bersama Dencai bahwa ada pria yang sangat mencintainya lebih dari apapun? Nah ternyata video itu dihapus oleh Dencai waktu Nui tertidur dan hanya meninggalkan satu video di mana Nui saat itu tertawa sangat bahagia. Dencai ingin agar Nui melupakan segala kenangannya di hari itu. Film pun berakhir. Nah ngegantung banget kan ceritanya? Dan setelah ditunggu selama empat tahun di tahun 2020 ini nggak ada tuh tanda-tanda film ini dibuat berlanjutannya tapi gue punya endingnya yang gak ada di film aslinya nah hari itu kan hari Denchai resign dari tempat kerjanya dan pada malam harinya ia mengambil barang-barang pribadinya yang masih tertinggal di kantor saat ia berada di dalam ruangannya, pintu diketuk ternyata Nui, Nui pun ke kantor karena ada barangnya yang ketinggalan Nui mengajak Denchai untuk turun bersama ke bawah saat di lift mereka pun ngobrol walaupun awalnya hanya senyum-senyum aja Nui pun bertanya ke Dencai, "Mau pindah kerja di mana? Kalau kantornya bagus, dia mau diajak pindah juga." Dan Nui mengucapkan terima kasih tentang hari itu. Dencai pun kaget, "Jangan-jangan Nui sudah ingat tentang hari itu, tapi ternyata yang dibahas oleh Nui adalah tentang hari waktu perayaan tahun baru, di mana Dencai pernah menasihati tentang hubungannya dengan Top. Dan Nui pun mengucapkan terima kasih kepada Dencai, sudah bersikap baik selama ini padanya, dan tiba-tiba lift sudah terbuka." Nui pun pamit untuk turun, dan Cai pun hanya bisa menarik nafas. Nah, mungkinkah Nui sudah ingat tentang kejadian mereka berdua? Cuma saudara yang tahu ya. Oke, like ya kalau kalian suka video ini, dan share kepada teman-teman kalian.